Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Gembilang Sari, mahasiswi Universitas Islam Riau. Fakultas Psikologi dengan NPM 218110021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi psikologi sosial mengenai persepsi. Persepsi sosial persepsi sosial adalah proses peralihan, penaksiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi Persepsi sosial juga merupakan aktivitas mempersiapkan orang lain dan apa yang membuat mereka dikenali Melalui persepsi sosial, kita berusaha mencari tahu dan mengerti orang lain Nah, itu teman-teman maksud dari persepsi sosial Persepsi sosial adalah proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui orang lain. Dengan persepsi tersebut, kita membentuk kesan tentang orang lain. Kesan yang kita bentuk didasarkan pada informasi yang tersedia di lingkungan. Pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, terbagi menjadi lima. Pertama, perhatian. Biasanya, tidak Menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita sekaligus Tetapi, memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Yang kedua, kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul Dan yang ketiga, kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut Dan yang keempat, sistem nilai Yaitu Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi. Dan yang kelima, tipe kepribadian, yaitu di mana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Pembahasan yang ketiga, yaitu komunikasi non-verbal. Sebelum kita memahami tentang komunikasi non-verbal, kita harus paham apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penukaran suatu informasi antara individu dan kelompok dengan adanya makna atau tujuan tujuan yang ingin disampaikan. Itu dari pengertian komunikasi. Komunikasi itu terbagi menjadi dua. Ada komunikasi verbal dan ada juga komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu merupakan kata-kata yang diucapkan langsung yaitu dengan dengan berbicara dengan berbicara bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan perantara. Komunikasi nonverbal itu adalah cara orang berkomunikasi tanpa kata-kata dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja. Aktivitas saling mengenali melalui tingkah laku nonverbal itu disebut komunikasi nonverbal. Nah teman-teman, teman-teman itu adalah maksud dengan komunikasi non verbal. Adapun tujuan tingkah laku non verbal, yaitu tingkah laku verbal menyediakan informasi tentang perasaan dan yang dan niat secara ajek Maksud dengan ajek itu adalah menetap tidak menetap tidak berubah-ubah. Contohnya. Seperti emosi sedih yang dialami seseorang, dapat kita kenali dari ekspresi wajah, wajahnya. Meskipun orang itu menyatakan ia tidak sedang sedih. Dan yang kedua, tingkah laku non-verbal dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola interaksi. Contohnya itu seperti dalam kegiatan diskusi, ekspresi, waj ekspresi wajah seseorang yang yang mengangkat tangan dapat menjadikan Tanda bahwa orang itu hendak ikut berbicara Nah yang ketiga Tingkah laku non verbal dapat digunakan Untuk mengungkapkan keintiman Misalnya dengan sentuhan atau tatapan mata Dan selanjutnya Tingkah laku non verbal Dapat digunakan untuk memfasilitas Atau pencapaian tujuan Yaitu dengan cara menunjuk Atau memberi tanda pujian Dengan mengangkat jempol atau senyuman Sebagai tanda, tanda dukungan positif Dan yang ketiga Ada saluran komunikasi bar, Yaitu ekspresi wajah Sebagai tanda Dari emosi orang lain Melalui ekspresi wajah Kita dapat mengenali Emosi orang lain Ada lima emosi dari dasar Yang menjadi jelas Diwakili dari ekspresi Yaitu Wajah marah, takut, bahagia, kaget, dan jijik. Ekspresi juga dapat mengungkapkan kombinasi tersendiri, seperti marah bercampur kaget dan sedih bercampur takut. Saluran komunikasi nonverbal itu ekspresi wajah sebagai tanda emosi seseorang dan ataupun kontak mata sebagai tanda nonverbal. Dan Sering gerak gerik atau gerak-gerik atau gerakan badan dan postur Sering kita sebut adalah bahasa tubuh Mungkin sedikit contoh seperti kita duduk di, su di suatu tempat Badan terasa gelisah Orang akan mengertikan kalian lagi gelisah Ini juga terpengaruhi dengan komunikasi non -formal. Dan yang terakhir itu sentuhan Bentuk sentuhan yang umum di berbagai budaya ketika kita bertemu dengan orang lain adalah dengan melakukan berjabat tangan. Informasi tentang bagaimana orang berjabat tangan ada banyak pengetahuan yang kita dapat. Tentang orang lain, semakin mantap dan lama jabat tangan, semakin kuat kesan positif terhadap orang lain. Adapun pembahasan. Terakhir yaitu atribusi Atribusi adalah proses mengenali penyebab dari tingkah laku orang lain Serta sekaligus memperoleh pengetahuan tentang sifat-sifat dan disposisi-disposisi yang menetap pada orang lain Atribusi ini Ini pengertian dari atribusi Persepsi sosial itu ada prosesnya yang pertama berkomunikasi dulu, dan komunikasi ini ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Setelah itu, baru kita ke persepsi, memahami orang lain dulu, memahami orang lain dulu, apa itu dari perilaku orang lain itu, kemudian baru atribusi, kita memahami asal usul dan sebabnya. Adapun kesimpulan dari... Adapun kesimpulan dari persepsi ialah persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Proses persepsi sosial dimulai dari pengenalan terhadap tanda-tanda novelbal yang ditampilkan orang lain. Tanda-tanda non-verbal ini merupakan informasi yang dijadikan bahan untuk mengenali dengan mengertikan orang lain secara lebih jauh Secara garis besar lain secara lebih jauh Secara garis besar persepsi manusia dibagi menjadi dua bagian Yaitu persepsi terhadap objek atau hubungan fisik dan persepsi terhadap manusia interpersonal Baiklah, sampai di disinilah Penjelasan singkat dari saya kurang apabila ada kata-kata saya yang salah kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wabilah Taufik Fik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.